Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Bambang Isya Putra Halo sahabat kuliner Salam ngunyah Mantap Oke jadi guys uh, Kita udah lama nggak ngunyah ya Jadi di kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk mengunyah guys ya Uh, gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya? Sekarang saya berada di Desa Tambang Emas, guys, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin. Jadi gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya makanan ini? Jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silakan subscribe, like, comment. Oke, okay, jadi sahabat kuliner, uh, inilah. Uh, Kedai ya Atau lesehan yang akan kita review guys, juga seru Dan gimana kenikmatannya Jangan lupa Ikuti channel Sama Putra. Oke okay. Oke okay, Sahabat kuliner Jadi Saya udah di tempat makanannya ya Jadi Untuk teman-teman yang belum Mencobain Gimana rasanya nih Silahkan aja datang di Desa Tambang Mas ya Tepatnya di depan Jalan Poros Desa Tambang Mas, uh, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin. Jadi inilah guys, uh, makanannya ya bisa dilihat. Inilah makanannya, inilah makanannya guys bisa dilihat ya. Yes. Ini ada paket mantap ya, ayam goreng, nasi, ada apa sambelnya dan ada apa nih uh, lalapannya ya guys ya. Ini lokasinya ada di desa Tambang Mas ya, tepatnya di kedai atau di warung Ijo Royo, Royo guys, berada di Tambang Mas A1 guys. Jadi untuk teman-teman yang penasaran atau yang gimana pengin rasain rasanya gini, silahkan aja datang ke Tambang Mas guys ya. Kita cobain ya guys ya, gimana ke nikmatanya? Oke, okay, kita cuci tangan dulu guys, kita cuci tangan dulu guys. Oke okay, guys kita cuci tangan dulu Oke okay, sahabat kuliner Yang belum subscribe Atau yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe Like dan komen guys Kita cobain ya Ini guys Coba nih guys Nah ini dia guys Bisa dilihat Ah. Buh Stop guys Depan pertama sambalnya, guys. Ya, sambal, bu. So, guys, nih guys. Wah, ini sambal hijaunya, guys, bu. Hmm. 8. Bu, bu, sudah, uh masuk. Tambah lucunya mantap. Bu. Ini ada tahu guys. Pelengkapnya ada tahu. Sambal. Uh. Oke. Okay. Hmm. Bu. ditambah dengan uh, es kelapa muda ya guys ya. Nih, minumannya es kelapa muda, guys. Bu. Kita cobain. seger hmm, apalagi uh, cuaca terik ini ya guys ya? bu tap jadi untuk teman-teman yang uh, penasaran gimana lokas lokasinya ini ya ini tepatnya di desa Tambang Mas Kabupaten merangin guys ini di depan uh, jalan lintas ya jalan lintas atau jalan poros desa Tambang Masnya guys Oke, jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru menemukan cari ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Oke, kita lanjut makan lagi, guys. Makan. Oh ya untuk info, kelas infonya, guys. Ini bukanya dari pagi, ya. Ini sekitaran jam 8 sampai malam, guys. masanya kan kalau malam ada mungkin live-live. Uh, live karaoke atau mungkin bisa ngerum rum gitu maksudnya dan artian buat hiburan lah kayak nyanyi nyanyi mungkin di belakang itu ada salon kan bisa untuk uh, menghilangkan apa ya, refreshing gitu jadi untuk teman-teman yang penasaran silahkan datang aja di warung ijo royoyoyo ya desa tambang mas kabupaten merangin provinsi jawa kita lanjut Tahu guys, sambalnya mantap guys ya. Sampai wahai keringatnya, buh luar biasa guys sambal hijau. Pas dengan nama kedainya atau nama tempatnya ya ijo royo royo Jangan lupa kunjungi ya guys, mantap. Uh. Pedas, ya, guys. Masuk, mantap. Pedas, nih. Rioknya, guys. Mantap, guys. Grupnya hmm. pas bumbunya dos, sambalnya Widan. mantap guys hmm. ini makanan favorit orang jawa ya tahu biasanya pasangannya si tempe ini tadi tahu kebetulan tempenya stoknya habis katanya guys jadi tahu aja oke okay. ah. bu mantap salamunya punya punya munya mantap jadi untuk teman-teman yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe di channel Bama Issa guys dan mungkin untuk teman-teman yang pengen kuliner-kuliner uh, atau mungkin pengen tahu masakan-masakan yang bagus atau yang pengen dicobain jangan lupa ikuti channel ini ya next video kami akan bikin lagi jangan lupa untuk teman-teman yang penasaran di channel baru atau mungkin yang hobi dagelan bisa langsung ada di bawah ya link deskripsi dagelan Jawa. Klik mau channel ya guys. Kami akan membuat suatu dagelan yang menghibur, lucu dan kocak Oke, okay, mungkin uh, vlog kuliner kali ini cukup kali ini ya guys ya. Mantap kenyang. Joss pokoknya. Udan coba ke sini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you guys.